Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Villa ayah bunda di mana saja berada? Sekarang saya sedang ada di Gresik di sebuah sekolah yang dinamakan SD Muhammadiyah GKB Gresik ya. SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik. Alhamdulillah saya tadi disambut oleh Bapak Ibu guru, para orang tua alhamdulillah Sempat juga masuk ke dalam, melihat sekolahnya, keren banget, bersih, dan bahkan sekolah ini juga juara untuk sekolah sehat nasional. ya Dan di sekolah ini ternyata banyak kegiatannya, bahkan ekskulnya ada 27, Masya Allah, ini adalah... Satu wadah, fasilitas yang bisa nanti menstimulasi kecerdasan dan kepintaran anak-anak ya Dan saya bersyukur banget bisa datang ke Gresik langsung ke sekolah SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik ini Dan ini sering dikenalnya sebagai Berlian School Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak yang dididik di sekolah ini betul-betul menjadi berlian Yang senantiasa nanti diasah, diasa di, asa, di asa, asa dan akhirnya bersinar di kemudian hari ya. Sekali lagi sahabat-sahabat Villa di mana saja berada, ini yang bisa saya lihat di sekolah ini langsung dan saya berharap orang tua yang ada di sekitar Gresik ini menyekolahkan anandanya di sini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.